Amin, acara potong rambut, Alhamdulillah Sampun cekap, ganti sayi Mungkin-mungkin daya-daya nipun Aistu-aistu, ganti dipun potong rambut nipun Benjing, dipun pasaken kalian dawa-dawipun Rasul, rambut nipun ikum benjing Satu-sipun makanya dipenana Jika nyodak koi nak jalo zaman tapi saat ini yes, Moga-moga dipun potong rambut makanya asal berkai Katus zaman hien kanjaran iso takoh ngotong ongeng iye kemampuan iye nombelake koh daerah milikiniku. Datuk siung pamio rambutte tipe potong pupote pinten mangge tipe emas nih kuk na daerah milikin ngih ngenteng tapi jarang. Siung penting saanik ya waet manut katus tindai Rasulullah doh mukemko kanti potong rambut tipe paringi barokah katus barokah ipen zaman rumbi hien ngotong kan? ongeng ongeng. Ini acara selasih Ibu istirahat Semoga para sinuman Ini pun ingin kita ngeladosi para tamu Jadi ini di pun lancengakan kalian hiburan Kau Kosidah saking wisanggeni sumaroto Kalian ini aku acara istirahat ini Mekaten mau Makasih saya Dengan kunci mata sandi semoga hingga ngatempin kapiarso, saking porokadang, seni hadroh Nusantara, santri Wisanggeni geni, hingga mijil saking pondok, pesantren MTS MA, ma'arif al-mukarrom, kauman sumoroto, meniku, wardini pun, sejata sipun, minumku, rukun iman, gih, pita dos utawi ngimani dateng temperkawis yang kami nongko datus dasar ye, pokok saking seduyo aktivitas ugi kehidupan beragama hamba kalian gustinibun tertentu sinebat sobat ngimani ye dumateng Angga sepindah nggih wujud wujudipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tumunten rukun iman kaping Ngimani ngimani dumateng utusanipun Gusti Allah. Nggih menika poro Moloikat dene iman angka tiga ngimani Utusan utusanipun. Nggih ingkang awujud titah kados Dini Kulo panjenengan Gimana Niko Wontenipun Poro Rasul Poro Nabi Dini Iman Ongko Sekawan Ngimani Dumateng kitab Kitab Gusti Allah Engkang Sampun pinaringaken Ngaken Dumateng Poro Utusan wau Gimana menika Wujudipun Kitab Taurat Kitab Zabur Kitab Injil Dalah Engkang datus penyempurno Gimana nika Al-Quran Al-Karim Tumunten iman Engkang ongkogangsal Gimana nika yakin Menggah datengipun Dinten ingkang akhir Dinten kiamat Dinten risaipun sedaya Pagesangan sedaya titah wonten ing jagat royo Makhluk sedaya risa Tumunten imanengkong onconenem meniko ngimani dumateng takdir kodok kodaripun gusti allah ingkang saih semantenugi saya kingersani pun gusti allah semanten sewali ipun ingkang boten saih meniko semanten ugi datus pepes pepesten saya ngersanipun gusti allah subat dosong kesangipun titah arupi menungso meniko saya tumoto sakit tentrem ayem manahipun semantun ugi saget estu estu agenipun gesang menikum boten namung sekedar hidup nanging hidup engkang bermakna hidup sekali hiduplah yang berarti supah sakit saget estu boten kleru agenipun nindakan sedaya pakarian sedaya lampah wonten alam beberayan Ojo lali marang ajal molo bukane menungso, ya, Insya Allah berkatan. Tumeden -tum, taksi sinerengan kalian berkatan nusantara satri wisakedi, enggang lalu menigoswan wontening lingkungan kerangka suko berjo ponorogo kalibukun Hermanto. يا ربي صلي على الرسول محمد سر العلى يا ربنا وير قل انجلنا وفتح لنا بدرس من اقراءتين I'm not the one. Terdanipun Bubah Hermanto Sarimbit Garwo, Alhamdulillah Pikanto Amanah Saking resah di Gusti Allah subhanahu Wa Kandi Binaringan Nikmati pun Gusti Allah Arubi Amanah Putro Tuin Putri Insya Allah sampun jangkep Gye, kagungan Putro kagung Semantunggi Tapi pun tambah kalian Gusti Allah Arubi Amanah hingga anggo kali putro ikan mijil pawestri ikan dalu mangi menikahi swanipun Bitung Wulan Pramilu kalian dawuhipun Ganjeng Nabi menikgu wonton salah satu hadis min hakil waladi alal walid Salasun setengah saking kewajibanipun tiang sepuh ye poro bapak poro bapak poro ibu ya minungko sudarmo dar dateng poro putra menikau wonten tigang perkawis <tik> ye yeah. ini kewajiban yang ngangkos tunggal ayuh sina ismahu idha wulita menikau paring asmo paring tenger dumateng putro utawi putri nibun kanti asmo yang kang sai kanti asmo kang uh, Membanggakan yeah. Maksudipun pun poro winasis, porosepuh sepuh Nentika akan Bilih asmo, kinaryo Jopo pilih nama adalah Suatu harapan dan doa Dengan nama yang baik Yang diberikan oleh orang tua Kepada anak, kepada para putra Insya Allah akan menjadikan Suatu uh, doa Dan juga merupakan harapan untuk generasi kedepannya. Tumuntun kewajiban yang angka angka kali wa ayyudharribahu. Eh wa paring panggula paring sesorah, paring pendidikan nalika para putra menika sampun pun, utawi sampun wancinipun angkola. Gih, masuk pada usia sekolah ya, niki otomatis dimonkulo wedahkan dengan saya ini pun, tumunten menawi sampun dewasa menikah sempatun ugi kewajiban ini pun ingang kotigo sudarmo tiang sembuh menikah wa ayyuzaw wijahu adroka lan nalikanipun poro putro utai putri menikah sampun akil dewaso sampun mampu untuk membangun sekaligus mewujudkan suatu cinta kasih bersama lain jenis menikah supadoso inggal dipun dipun di pun nikahaken mutawi di siap untuk menikahkan wa ini adalah masih menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban orang tua terhadap anaknya Tiga perkara memberikan asmo yang kawan memberikan pengajaran yang baik, pendidikan yang baik, dan juga untuk menikahkan ketika sudah dewasa. Maka, dan ya, monggo. Nusantara Santri bisa gini ya: kau man sumoro toh, Nugrohoi nggak sampun benar yang keng dening kulo lan banjar dengan barokunden. Utami ini pun datang baru keluarga saking Mas Manto, niku es tu etangan saged pun betul sakit tipe netang. Wa inta odhu. Nih alhamdulillah hilatuh suha siro ngitung-ngitung nikmati ingsun gusti allah. Ingkang ingsun paling dateng sedaya makhluk datang siro makhluk manungso. Latuh suha mongko siro bakal urai song itung menggah Katain nikmatin sampun pina ringakan kurami Alhamdulillah dalu anggih ugi mangayu bagiyo menggah Masya Allah Panjirinanipun Pak Manto anggenipun pun syukur wantengarsanipun besi Allah subhanahu wa ta'ala karono pikantuk nugruho hingga ngagum sarono syukuripun boten cekap anamung syukur sarono lisan gur ngucap hamdalah tok tapi itu muntun ugi pun kantheni kalian iktikad etikot ing manah nggih mana manahipun ganti mensyukuri nikmatipun Gusti Allah kanthi iktikad dilesa daya nikmat menika estu pinaringan pinaringaken saking kersanipun Gusti Allah kula lan panjenengan menikok namung sakit ikhtiar utawi namung berusaha menggah hasil akhir utawi hasil Maksud terakhir meniko gumantung saking kersanipun pun Gusti Allah. tumuntun teman pun syukur meniko semata nugi Al-Shukr Arkan. Dia meniko akan syukur kalian Anggota Badani pun termasuk Sarono Nida akan sholat netepi kewajiban-kewajiban minungko netepi syariati pun agami sholat zakat poso haji menikus Matanugi nedahakan pilih syukur wanten pun gusti Allah asyukru bil lisan wasyukru bil jinan wasyukru bil arkan syukur Sarono lisani hamdallah saroko syukur smatnugi sarano atinipun smatnugi tumungkul wanten pun gusti Allah Semantuki syukur saronin tidak akan kewajiban syariat-syariat agamih ngadep mantep marang Gusti Kang paring nikmat kunci nelawang suwarbo. Assalamualaikum hadis dawuh mankola la ilaha illallah kulla yaumin bimi'ati marrah fayati yaumal qiyamati kalailatil badri sing sopawongi ngajekaken wirid la ilaha illallah muhammadur rasulullah sedino dinane ping satus menikut gusti kancing nabi dawuh Binjang wontening ditenahir, tipun dipun kita kalian gusti Allah kelawan wajah wajah sing mencorong kaya dene bulan pur nama, masya Allah. Niku fadilahipun ibu wonten lagi wantun fadilah fadil fadilah hingga kuwata saya itu kata-kata ini lafadz la ilaha illallah mangka fi akhiri hayatihi la ilaha illallah fadakholal jannah sing sopawangi saget ngelafatakan kalimah tayyibah la ilaha illallah ono ing pungkasaning urib Gih, naliko sakarot ini ku ini ku insyaallah daholal jannah mongko dipun jamin melebet wonton pun gusti Allah Pramiloh Masya Allah saking asharus sohabah ugi riyadhuhipun para ulama asare meniko tuntunan para ulama meniko akhir pun kuatah amaliyah amaliah ingang kawas tanam di kurul vidha minongkot hadus tebusan saking sikso neroko mereka gemti yang utawi piantun piantun engang sambun wantening alam barzah sarono kalian lafad la ilaha illallah kekangkang kawastanan vidak sugro utawi dikir vidak sugro kanti ngamalaken la ilaha illallah minimal kita pun pitung puluh ewu ambalan ya, akhirnya budaya dikir vidak ini ugi Masya Allah sudah-sudah E, berjalan ugi, ugi sakit kawastanan, sampun membudaya di tengah-tengah kalangan jamiah kita wontening lingkungan kita sedoyo dipun wastani dzikir Fida menawi lafad la ilaha ilallah dipun waos ping pitung puluh ewu meninggo masuk kaifiyah tata cara melaksanakan zikir vidak enggak dibun vidak sugro, dene vidak kupro niku gu gu masyarakat kita enggak ngamalaken nggih menikah kanti maos kulhu eh, surah al ikhlas ngantos ping satu ewu nih niku nih gu daerah eh, jambon bulosari nih biasane Eh, nobok no, keluarga nipun digunjun aku anu kepengen ingkang fida kubro meniko kanti amalaken e, wawasan Quran ayat Quran gimanaiko khususipun surah ikhlas etanganipun jangkep setunggalatus ewu meniko kawastanan fida kubro meniko dawuh saking eh, melukuh pemahaman dorong ulama ulama ingkang dibenanut kalian meyah Uh, nah ulama utawi uh, pepun kita sedaya setuju porobin disembuh pepun den bapak manto sarimit garwo gigut rah kolowongsong alhamdulillah kesempatan lu nih gitu seni arnusan santri wisanggeni alam karangkauman sumaroto sakit nuh ini daun penggantikan sedaya gua setuju sakit suan wadah lingkungan kerangan suku rajo penaruh Alhamdulillah, mungkin-mungkin sampai kau bisa, dan sakinah ringan berkah rahmat, saking nersani pun Gusti Kang Moho Agung. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. pilihkan yang nabi Shallallahu alaihi wasallam maniko salah setengah lipun titah hamban ikan Allah subhanahu wa ta'ala yang pinilih al-mustafa ngadun gih mustafa maniko pinilih sejatuh sipun senawso maniko wujud ipun kaduskulo lantan sami menikah kita yakini kita imani Kito pitados bilih Gusti Allah menika nitahaken lan ngutus dhumateng nabi kita yes, menikau jadi pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikau pinaringan kesempurnaan akhlak budi pekerti ingkang luhur Gih, ingkang saestu-estu kagungan dipun Gusti Allah kalian sifat maksum Maksum nih terjaga dari dosa. Dados buatan nanti maksiat, buatan nate tuh minda enggang langgar, dumateng syariat agami, jauhi pun Gusti Allah menikoh Maksum. Benten kalian gulo panjenengan menawi gulo mancingan nih gu Maksum. jadi termasuk lintu lintu nih Gih, kecuali namun junjungan kita gitu baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniko menungso dipunparingi sifat ingkang dipunwastani menuso menus-menus kakeyan doso semantologi mahalul khotok wanisyan sinandangan galian sifat lali lan luput Nah niku menawi manungso lumrah Anak ingin kancing Nabi. Niko kita yakin kalian gusti Allah mancan sampun timun bareng sifat ingkang kawastanan maksum. dia Niko terbebas utawi terjaga dari sifat-sifat dosolan maksiat. Pramiko Lakon dekah. Nalakum fi Rasulillahi uswatun hasanah yang menjadi pioner, yang menjadi keteladanan, titik keteladanan kululan dengan sami, menikah dalam kehidupan, baik kehidupan secara individu, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam bermasyarakat, bahkan okay, dalam muamalah ma'al khalik, okay, pun komunikasi, ngawon tenagaan, ini hubungan pun menungso kalian Gusti Allah Hablu minallah menikah kancing Nabi tiada Tara itu kali pulau panjenengan. Kanjeng kancing Nabi niku ku segedik ini tapi le awa'i Dewi niku sidik-sidik turu dahari semuanya lagi yang pun dahar kancing Nabi niku ku segedik tapi le awa'i Dewi sidik-sidik mangan jadi pada sidik ini beda jadi Allahumma allah wa salli maina Sayyidina Muhammad Din semoga kita gitu. ikut kalian dawai pun ganjeng nabi, itu pun kita gitu setuju. yang kalau mampah utawi timun amanah, ini kehidupan kita, gitu, pegasangan kita, gitu, beberayan kita, gitu. wanting matianing beberayan agung, kehidupan dunia nih, sakit kawastanan, kehidupan dengan hasanah, ini e. kehidupan dengan sayi bagio kegekema kemuliaan dunia Nigu ganjeng Nabi nanti ngertakan Dupa Tengporo sahabat ilumantar dawuhi pun wonton salah setengah hadis wamin Allah mati saadah yes tanda-tanda nih wong urip kepenak yeh Mulyon dunyol ini wonton sekawan perkawis Gancing Nabi Dawuh nomor siji ayyakunah Zawjuha solihan Gimaniko menawi keluargane Meniko setia keluargane Termasuk keluarga sing sholih was sing Singkaku meniko jadi suami juga suami yang sholih semantologi istrinya juga istri yang soliha ini kunci utama dan saya ngedek ngedek-deki, ngedek-deki ngedek-deki, ngedek-deki jadi dalam kehidupan rumah tangganya suami dan istri dalam membangun keluarganya yaitu deniati diniati lillahi ta'ala bangun keluarga yang Sai, soleh, wasolihah, suaminya soleh, istrinya solihah. Karena dalam kehidupan yang, masya Allah samanggi, niku uh, di luar uh, sudah dalam kondisi yang unbangapun dan kehidupan uh, bersosialnya sudah semakin canggih, meniku kadang ada beberapa hal yang ternyata berdampak negatif dalam kehidupan keluarga goro-goro rusaing keluarga nigugi juga ternyata ada sebab-musabab yang ditimbulkan dalam pergaulanibun lewat grup-grup WA, lewat media sosialibun, krono kenalan neng Facebook terus akhirnya berlanjut sehingga ternyata melanggar eh melanggar norma awal kon nobo Jadi untuk membangun keluarganya nigu akhirnya terjadi hal-hal yang ada rintangan ini pun lasik nomor luruh wa'ayyakuna awladuhu sholihin wa'ayyakuna awladuhu abrorot meniko putra putra putri ini pun meniko datus putra putri ingkang sholih wa sholihah ini nomor telune nih ternyata juga ditunjang dengan wa ayyakuna hulatohu sholihin lingkungan sanak kerabat keluarga pun tonggo tepali termasuk lingkungan yang sang sai kata si ini alhamdulillah saya lingkungan kehidupanipun kehidupan dalam bermasyarakat terbangun masyarakat yang kondusif masyarakat yang solih masyarakat yang saling menghormati dan menjaga saling menjaga bukan malasan soyong rusak dan itu termasuk salah satu tanda utawi, salah satu syarat untuk menjadi keluarga utawi kehidupan yang sayi. Sing nomor sekawan, wa ayakunariskuhu yak timin baladihi menikor rezekine gampang. Gih katastini Mas Manto, gih Pak Manto nih, masalah rezekine teko dewi. Sing penting buka, ngetu, insya insyaallah podomoro dewi dewi, gitu. Krono niki usaha, anu ini, bengkel gih, niki <laughs> otomatis Pak Manto buka otomatis rezeki Insya Allah akan datang sendirinya. Tapi yang jelas menggah kata C D niku kelolaan kan bukan saya agen. Krono niki termasuk salah satu rahasia Allah yang telah digariskan dalam ketika aku lolan panjerengan dereng dibun wiyosaken wonton donya ingkang sampun ginaris wontoning laut hil mahfud jadi termasuk garis nasib katai rezeki sedikit rezeki itu mekaning judul itu mekaning aja lansak dituruti pun derajat pangkat niku sampun ginaris saking ngersan Gusti Allah yang penting usaha ya, usaha dan jangan lupa sholat jamaah yang penting ojo lali sholat jamaah yang penting Sing penting sholat jamaah. Tapi alhamdulillah niki juga dekat dengan mushola dan kulo yakin mudah-mudahan di samping kita beraktivitas berikhtiar, tetapi yang paling utama oh jolali sholat jamaah. <tasi> Kata-kata hari ini sing penting sholat jamaah. Oh <tasi> <tasi> sholat jamaah masih. Ha, ha, ha. Nabi Lakiyauh muslimin yang bercamah pun wirid paring keselamatan. yang jelas tujuan utama yang adalah keselamatan selamat wonton dunia selamat wonton akhirat selamat dunyo, selamat akhirat ini ku yang paling utama Pramilu dawajibun ganjing Nabi Uki nyebatakan Tawbah Leman Hudhiyah Lil Islam mongko bejo kemayangan Tum Rabibun Kulolan Panjeningan Kepunden Poro Rawu Poro Bapak Ibu hudhya islam sampun pinaringan pitedah arupi agami islam ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa tuba liman hudhya lili islam wakana Aisyuhu kafafan semantanogi uripe menikuti pencekapi gusti Allah sandanganipun agesang arupi sandang pangan papan menikuti kalian gusti Allah dipun laken dipun cekapi waro lahu Semantunugi awake dhewe niku termasuk kawulanipun Gusti Allah ingkang ridha. Okay. uripe diridani. Nggih. Okay. Masyaallah luar biasa. Jadi anugerah nugroho utawi anugrah yang tiada tarah, yang tiada banding cuman kita saja yang harus segera memposisikan diri dengan banyak bersyukur atas segala nikmat dan karunia ingkang sampun binaring Kinerengagan, katusdeni Mas Manto ini sudah luar biasa. Jadi, nikmat yang diberikan oleh Allah di mateng panjenengan keluarga Niki sudah komplit insya Allah, cuman jaga. Sebatas istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan ngantos panjenengan estu saged meraih suatu kebahagiaan sejati dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Robbal. Alhamdulillah, ini, Niki hampir mendekati jam dua puluh tiga mas, insyaallah dua lagu atau berapa lagi, insyaallah cina kapan, insya Allah manggung, mumpung bingung, kalian berkat yang senior, santri bisa gini, al Kauman rom, alhamdulillah, dalam lagi sakit, wan, ruang, dinding, lingkungan, kerangka, cukup, rejo dari agen, hati, jaring, agak gelar, dinding, babu, den, pak, manto, Kotra golong, Makaton, jadi makapunten akhir gitu daerah kan laksanakan bersert manggi kesempatan dan leninggi tanggal 12 September 2022 megah Adi coraknya gelar dari ngapa gugati Papa Armanto Sarimbit Kanggarbo piton piton terdak siten semantologi gue melarinya tico tasyakuran walimatul lagi Ya Deda akan oke kalian pero kadang seni atau nusantara santri bisa gini, lalu muka rongkauman semua roto. Angginyong Deda akan yang kadang memilih woton sampai kawisin yang kena lucu trono. Pero matiung mangki, swaso neng manggi, kaulon yuwon pangapunten, yuwon demetri samutru pangsumo tumunten. Mukimuki hajat niat, tuin panjungko yang genggam penggugatan sah. Pinaringan ringan rida segini bersama Allah subhanahu wa ta'ala Pinaringan ringan ijabah makbulah wadul ngarsan Ibun Gusti Kang moho mirah tumuntun gandiyasanti suruh diru jana yang kita lebut ini pastuti insya Allah mungkin-mungkin waduling giaran canda Ibun gantus waktal kita sakit pinanggih kanti rahayu suko basuki maten sakingkau lu kadang seni aturan usantara santriwisangkini al-mongkarun kawaman sumaroto ngaturaken. Sugeng pepisahan. Mugi sakit pinanggih. Malih wonten ing sanes. Waktal wallahul muafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Susuk> Selamat